Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'di Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Kesucian kerukunan antar umat beragama di negeri ini Sempat ternodai dan mirisnya ini terjadi di bulan suci di bulan Ramadan sempat beredar di dunia maya video viral seorang ibu yang menerima sumbangan nasi bungkus di daerah Warakas Jakarta Utara di mana di dalam nasi tersebut dibungkusnya terdapat stempel bertuliskan nasi anjing naudzubillah uzubillah. Ini merupakan pelecehan yang entah sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pihak pemberi sumbangan. Walau ketika dikonfirmasi pihak penyumbang benjamin dan meyakinkan bahwa nasi bungkus yang mereka berikan itu halal dan bukan berisi daging anjing sebagaimana tulisan yang tertera pada bungkusan tersebut. Saya bukan ahli tata bahasa Tetapi saya yakin pemirsa siapapun umat Islam terutama ketika mendengar kata nasi anjing tertulis di dalam bungkus nasi yang diberikan kepada kaum muslimin maka apa yang ada dalam benar kita? pasti ada dua hal yang langsung akan terlintas dalam pikiran kita. Yang pertama, nasi bungkus yang bertuliskan nasi anjing tersebut adalah nasi yang di dalamnya terdapat daging anjing. Atau kemungkinan kedua, kita berpikir bahwa nasi tersebut adalah makanan yang akan diberikan khusus untuk anjing. Padahal kita tahu, dan saya yakin pihak pemberi sumbangan pun menyadari bahwa anjing adalah salah satu hewan yang menurut kepercayaan agama Islam ini diharamkan untuk dimakan. Bahkan dalam fikih air liur anjing itu sendiri adalah najis. Ada hadis nabi yang menyatakan malaikat tidak suka terhadap rumah yang di dalamnya ada patung, ada lukisan dan ada anjing. Sehingga sebagian besar umat Islam sangat jarang yang terlihat memelihara anjing, karena memang Rasulullah membolehkan anjing dipelihara sebatas hewan penjaga atau untuk berburu. Adapun ketika mereka berdalih bahwa anjing tersebut adalah simbol kesetiaan, ini pun rasa-rasanya kurang bisa diterima. Kita tahu anjing hanya setia kepada tuannya saja Kepada orang yang memberinya makan saja Maka idiom yang lebih tepat untuk penggambaran seekor anjing adalah sebagai penjilat. Siapa yang bisa memberikannya makan, memberikannya kenyamanan akan dibela habis-habisan Seekor anjing bisa menggigit seorang anak kecil ataupun seorang ibu tua tanpa rasa kasihan Asalkan yang menyuruhnya adalah tuannya Bahkan ketika orang marah-marah yang disebut binatang paling umum adalah anjing Hewan yang sering diucapkan untuk memaki adalah anjing Kemudian mereka pun memberikan alasan memakai simbol nasi anjing Untuk meniru nasi kucing yang lebih dahulu dikenal masyarakat Ini pun berbeda pemaknaannya Dinamakan nasi kucing karena memang jumlah porsinya yang sedikit Seperti ketika seseorang memberi makan seekor kucing Dan hal ini pun tidak akan menimbulkan keresahan kenapa? Karena kucing adalah hewan yang sangat disukai oleh Rasulullah Akan jauh berbeda ketika menyematkan nama nasi anjing Pasti akan menimbulkan konflik Kenapa mereka yang memberi sumbangan tidak menggunakan simbol kesetiaan atau kasih sayang hewan yang lain yang lebih universal sifatnya burung merpati misalnya atau mungkin bisa juga hewan yang lucu Nasi panda ke atau nasi kelinci misalnya ini kan tidak akan menimbulkan keresahan pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala tayangan ini dibuat bukan untuk memprovokasi siapapun hanya sekedar mengingatkan marilah ciptakan tenggang rasa wujudkan keharmonisan wujudkan kerukunan antar umat beragama janganlah melakukan tindakan yang akan menyulut emosi dan memperkeruh suasana Apalagi di dalam suasana bulan Ramadan Di tengah suasana wabah, musibah di mana-mana Di mana hal yang sepele pun bisa jadi besar Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Jangan kita mudah diadu domba Yang hanya akan menimbulkan perpecahan dan kehancuran NKRI tercinta ini Cukup Kasus nasi anjing ini jadi pelajaran Jangan sampai nanti muncul nasi babi Dan lain sebagainya Semoga bermanfaat Hadanallahu wa'iyakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh